sakilonya perak 50 puluh lima oh, uh, uh, iya cuman yang... laku ya dikupas ya pan apa bagi acara mas Anto. mungkin mau, pindah lokasi. Ke... mau cari kerang hijau oh, mau cari kerang hijau Hmm. Jadi kayak luruh udah selesai kayak. Selesai. Kali kisaran olipir, eh? kisaran pirang ya, kiloan. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Super. Bosku kita ada di tepi sungai Bosku lagi melihat uh, Mas Santo Mudah-mudahan Mas Santo pada sore hari ini berburu uh, rajungan bebek di sungai di lokasi tambak bisa memperoleh hasil Bosku Oke Bosku kita lihat terus Bosku Hai, hai, kecil hai, Kecil Harganya 50 hai, harganya hai, hai, hai, hai, hai, harganya hai, hai, hai, hai, ini? hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Aduh, rajuannya bos dapat ek ya. Besar kilonya berapa? Lima puluh, lima puluh ribu. Perajungan kembang konon, sakilonya lima puluh. Oh, perajungan sih, modalnya tulengarok kelapa sih. Iya, cuman nyong laku ya dikupas. Kupas. Iya, pan mantas apa apri bagi acarane, Mas Santo. Mungkin, Mungkin pindah mau pindah ke mau cari kerang hijau oh, mau cari kerang hijau hmm. jadi kayak loro rajungané udah selesai kayak selesai gantine pan luruh kerang hijau kerang bisa kowe pisanan nuli pirak kowe toh ya setengah kiloan 2 kilo berarti kalau 1 kilo ya paling murah nang Wah oh, nyapit, aku sini mau dijual Oke bosku, kita tadi sudah melihat Mas Santo yang berburu rajungan di sungai di eh, lokasi tambak Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon dan tadi juga bosku eh, lihat sendiri rajungan yang dikelola oleh Mas Santo rajungannya kecil-kecil walaupun kecil tapi kata Mas Santo ada harganya, soalnya di kampung Mas Santo sendiri ada pengusaha pengupasan daging rajungan atau daging kepiting, makanya eh, rajungan atau kepiting kecil-kecil di lokasi kampungnya Mas Santo itu laku dijual, Bosku, dan harganya lumayan oke, Bosku. Jadi, kita sampai di sini, Bosku. Walaupun tadi Masanto e, beralih berburu ke hijau, tapi saya nggak e, mengikuti Masanto karena waktunya, Bosku. Waktunya yang tidak memungkinkan. Jadi, e, saya memutuskan e, pada sore hari ini sampai di sini, Bosku. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus, dan... Orang panjang durasinya, saya sendiri mohon maaf, Bosku. Seperti biasa, Bosku, sebelum pulang, saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye, Bosku. Kita mau pulang, Bosku.